Rahul Jakarta ini udah bisa, oh itu itu udah bisa ya, iya soalnya di sana nggak ada tadi. Baru tahu ya kalau hostnya sesat, kayak kayak Rahul pasang foto profil dulu lo, iya pakai PP lah. Ajarin bang biar biar dapat dosa jayrah. Hahaha gara-gara sih ketua ranjit gue nyari mau gumawe gas up en encan gumawe <we. gumau> encan can di up ya masih liur ya si leona masih liur bolak balik nah satunya kayak begini ya kisya. ini tambah satu ikan lagi udah bagus nih kita cari skater dulu ya ya baru naik bet. assalamualaikum a ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh usah ya like, tanggal dicek Ah, usaha ya tinggal dicek siap ini apa nih tadi naga merah ya guys sekarang hijau ya guys ya bang gue pakai VPN mantap kalau mereka per pertiwi gua kepala naga cow itu apa anjir aduh pola ya guys ya aduh gue nggak lihat anjir kaget cow gue kira nyambung sih ikannya kabur Iya, hijau kita hijau merah hijau merah ya, guys ya, ganti gantian Udah berak dulu, hari ini ngapain? Gua nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, aku kira nanyain, aku nanyain, nah, ya okay, guys ya nanyain, skater nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, nanyain, gitu ya guys ya ini kalau setelah ini gua ganti cara bermain ya guys ya tapi dia masih di room ini ganti cara main ya guys ya enggak main santai ya guys ya. hampir aja tembus 1b <tuh> Bang udah pakai VPN premium tinggal otak ke situs jangan John. asap gini Allah siapa yang ngajarin itu jangan diikuti cowok tuh anjir Jangan si John, siapa si, si John? John, jangan John. Astagfirullah emang sketur jangan diikutin. Cok sesat cow, itu jalurnya ntar kena kacau. Nah, nah, nah, nah, nah. Mana oh, sketan ya bro? Gua nggak naik bed dulu ya, guys ya. Nunggu dapet sketar dulu ya, baru kita naik bed ya, guys ya. Yap, bagi-bagi sedekah, abang. Iya pasti pasti bagi-bagi map retiwi nggak jadi jp nggak enggak perlu jp Cok kita nyari satu b ratus dulu ya guys ya genre apa biar bisa Bang malam ini tentukan jangan begitulah Yopi ini kita tinggal mencari koin-koin bolong ya guys ya tiga aja Cok tuh oh, kalau di mana namanya sih koin kalau di papa munculmu lanjut kalau di sini susah malam ini JP 306 B amin wis bal ekse halo bal ekse gimana kabarnya sehat tinggal ketik yang di krum udah banyak tuh full video astagfirullahaladzim jangan cok jangan jangan sandel mana bang lama lah 500 gas kabur iqbal ihih, kirain sabun bolong Beneran, lu bak eksek. Hmm, maksud sih, bak eksek tuh ke gua, cok. Ngedoain ke gua, cok. Bukannya dia dapat segitu, cok. M.D. sesat, sungguh sesat. aduh itu ikannya banyak. Eh, ininya banyak, kura kurang-kurangnya, guys. Ya, nggak sehat. Banyak pasien pusing. <laughs> banyak pasien tuh, alhamdulillah, bukan pusing. Itu rezeki jangan ditolak. <laughs> skater oh skater dimanakah dirimu skater anjay pol aja ya guys ya lanjut scroll stop promo gak sehat pasien eh. pasnya eh maaf kerek sabar coba naik cowok ini ini si opi lagi panik nih ganti musik Bang enggak enggak enggak ganti musik ya guys ya maaf ya guys ya takut kena CR ya gue sering kena CR ya pas lab jadi gue capek-capek bacain komen enggak dihargai sama Tietek oke okay. Yopi Yopi panik Yo kan? Yopi Yopi Yopi panik gak panik gak panik gak panik gak pasang enggak mau tidur mending Raika private chat aku ntar aku enakin mending uh, Raika para host komen saya nggak dibaca takut ya yang mana enggak nggak ada komen lu bro kalau ada selalu gua baca coba aman nanti tentukan itu karena nafsu Enggak kan gua enggak naik bed gua eh, gue kalau naik bednya nanti kalau udah dapet sekitar baru gua naik bed nah tadi naga apa tadi naga apa teh gua lupa Tadi hijau apa apa merah tadi? Jangan bohong, we. Yang tadi naga apa tadi? Tadi sebelumnya naga apa? Panik gaya Yobi? Tadi tadi naga apa tadi? Yang tadi tadi hijau ya. Sekarang kita merah ya, guys, ya. Oke. Okay. Oke okay, sekali lagi. Sisa. Aduh, tadi tadi <laughs> yopi Yopi mana si Yopi Yopi where are you Yopi <laughs> Minggat nih Oi Panik gak? Yopi panik <laughs> Merah sekarang bang Oke ya ini merah habis ini kita hijau ya guys ya kita punya merah hijau merah hijau ini butuh sedikit aja cok dikit lagi ya butuh 600 m aja udah cukup butuh 600 m doang udah siopi udah ya guys ya nggak bisa dapat apa apa Cok. ayolah lah oke ki wi siopi panik gak siopi kenal Yo siopi aman tekan itu nanti siopi siopi butuh 600 ya guys ya butuh 600 buat membuka mulutnya siopi dikit lagi nih Cok. ayo lah sedikit lagi aja Oke, okay. aduh kali 15 belas nggak nyampe ujung tahi tahi. Yopi, Yopi berhenti ya, turu Yopi, Yopi turu ya Yopi, Yopi kamu turu ya Yopi, udah jadi ya kecak, udah jadi ya kecak, udah jadi ya Geca kita simpen ya kecak. Yopi turu ya, Yopi lu nggak boleh ikutan giveaway. Yopi nggak boleh ikutan giveaway ya Yopi tuh, Yopi nggak boleh ikutan giveaway Selama 5 hari ya guys ya nggak boleh ngambil akun selama 5 hari Lu harus konsisten ya Yopi lima hari Kasian si Yopi Kasian ya guys ya Yopi ya guys ya Sudah jadi ya guys ya hmm, Ini levelnya masih level segini ya guys ya seperti biasa kita naikin level dulu. Gua naikin <Sessas> level di sini ya guys ya. Bentar bentar sabar sabar <Sess advocate> sabar orang sabar. sabar disayang pacar. Di band kayaknya 5 hari. <II> Pasti Yopi ganti akun, Bang. Iya juga sih. Yopi kalau kayak begitu enggak konsisten ya, guys ya. Kalau Yopi ganti akun enggak konsisten ya, guys ya kita naikin level di HP dulu ya guys ya seperti kemarin Yang itu gua udah 150 langsung 170 eh 159 170 ntar ke akun 170 ya ntar 170 kita coba di dopuca ya guys ya amin Makasih ya Bang sama-sama 80 akun lagi Enggak nih udah 170 170 50 akunan lagi 60-an oi fun oi mm kok kok kira tidur mako udah komen Bang semoga dapat ya mudah-mudahan dapat ya tapi banyak yang berharap juga sih ini bocil mm kapan kok tidur entahlah Bang gue bingung mau gimana lagi aduh ntar deh gue takut salah cok. kalau di live ini ntar kita teleponan aja kau teman-teman mau telepon guenya nggak enak dulunya nggak ngabarin Aduh kenapa nggak naik beth lupa kita naik beth lima ya guys ya Oh iya Bang jangan suka buka link bang akun yang saya pernah di-hack orang bang gara-gara buka link aja link gimana akun gua juga banyak kok yang yang ini yang ke-hack akun-akun yang ini ya yang lama ini kan gua akun baru semua dipakai live e, pinnya panjang bang temen gak bawa banyak pasukan nggak capek gua live banyak-banyak yang 400 akun gua mainin di HP aja biar bisa sambil rebahan ya guys ya kalau buat tab gua bawa 230an apa 340 ya lupa gua tuh chipnya habis ya guys sebentar ya chipnya habis mulu sih findnya gimana sih lu astagfirullah bentar ya guys ya ini pada habis chipnya co Oh, ee, berapa sekarang akunmu fans? Oi bang, halo masih 15, bocil FM MM, habis pernah hilang 200 akun, buset 200 akun nggak tuh. Lumayan 15, saya cuma 5, off dulu bang, paralel yopi. Oi bang, halo tembem, tembem nggak tuh apa tuh yang tembem. Aduh, disedot lagi ya guys ya. Aduh dinaikin lagi ya guys ya ha <tuh> enggak <tuh> jelas nih si Leon serius kok bocil mm Oi Bang Iya cuma 5 Si Opi mau disapa tuh Bang sapa off terus yang biarin deh oi, Oh iya Bang oi Bang oi Bang kenapa sih oi oi mulu gue bukan oi oi oi cowok Ya semoga dapet Kau akun bentar, amin. Oi bang, astagfirullah. Bang, pernah gece pas main skater di telepon. Bang, pernah gece pas main skater di telepon. Maksudnya gimana sayang? Wis chipnya 700 ratus cow. Gua enggak nggak anjir skater. <laughs> <laughs> Ini kalau tadi basket udah tewas ya ya tadi terakhir kita di ini ya naga ini ya naga merah ya terakhir ya guys ya guys tadi naga merah kan yang terakhir yang dapat betul gak? berarti kita ke hijau ya apa kita nyoba hitam dulu kita ganti merah udah skip ya bisa kita, kita ke hitam hijau ya boleh nggak kita kalau ke, ke hitam hijau ya ya naga hitam ya kita hitam hijau hitam hijau hitam hijau ya merah kan tadi udah up udah jadi mesin Jangan ungu ungu janda sayang Ayo lah kapal enggak Ih apa ini kali dua cok janganlah Nah kali tiga lumayan cok Aduh si hitam mana Gua sepam dulu ya Gak gak ada amplop Aduh nggak kena ya guys ya Ditembang oi bang sesakit ini ya bang kehilangan bapak untuk selamanya muduh bukan sakit sekali bro apalagi kalau udah de deket sama orang tua pasti rasanya kehilangan banget Aduh kenapa nggak dua kepala ikan ikan Ih, nambah ya guys ya nambah bro besok <gusuk> dulu gak sih besok-besok dulu gak sih ganti rombang enggak ada ganti-ganti rombang ganti sudir jangan pakai traktor. kan Bang pernah gak ditelepon pas main skater ditelepon pas main skater enggak sih enggak kan kalau disesek kalau ditelepon juga enggak deh ya, sayang. masih tetap bisa berjalan ya naga janda Bang ungu enggak mau enggak suka janda coba telur enggak telur, ini dari 57 ayolah coba jangan mengecewakan biasanya 20-40 eh, prispin bagus coba Don't like, Bang, jangan don't like. Oh, like, terima kasih sudah like. Karena dua kepala pargo, enggak mau, Cok? Jomblo mana ada yang telepon. <laughs> Bisa aja lu, Bang-Bang. Setelah ini kita stop ya, guys, ya, pindah ke Max Bed. Aduh, gua kira mau dua kepala naga tuh kali 5 lumayan, Cok. Ayo makasih isinya segini doang, cok jangan mengecewakan lah. Kita sepin sekali lagi serat, oke. Okay. Sekali lagi serat, oke. Okay, dapat ya guys ya, cuman ke sampai ujung aja. Merah bang, biar panas. Telepon langsung bangku, Bu, bang bukan dari WA. Oh. Telepon langsung enggak sih enggak ada ataupun langsung enggak ada Lagian kalau datang telepon langsung enggak pernah gua angkat apalagi nomor gak dikenal enggak enggak akan diangkat kalau dia nyanyi pam telepon gua blokir ya isinya burik ya ya seburik Aduh parah-parah <tuh> Max ya guys ya langsung 500 pin Merah bang biar panas Jadi Kai, ikhlas aja didoain aja Iya banyak berdoa aja ya Kai kasihan soalnya kalau disedihin kasihan dia eh, apa namanya ntar Ntar gimana ya maksudnya ya Pokoknya gitu lah Pokoknya ikhlasin aja ya Kai Gue udah coba buat ikhlas tapi gimana ya Sakitnya terlalu terasa Emang kayak begitu Kai Lu ne, lu mikirnya kayak gini aja lebih sakit lagi kasihan kalau kalau apa kalau bokap lu sakit-sakitan terus itu lebih kasihan, Kai. Kalau emang udah jalannya gimana lagi, kayak Namanya juga manusia, kayak Pokoknya ikut berluka aja, kayak Lu nya harus tetap semangat aja, kayak gosong namanya juga naga hitam ya pasti gosong lo lumayan lagi nampak lagian nampak pilih hitam gue <guluh> kangen intan gak tau si intan gak ada coy. dia ngilang coy. <guluh> gak ada kabar intan juga ya guys ya ntar ortumu gak tenang di alam sana iya kayak begitu simpen aja bang gas pasukan satunya gak mau ah kita habisin aja lagian akunya ini belum di top up coba percuma gua stop juga gua mau habis-habis sekalian bro Hai naga burik seburik -se Yopi <laughs> insya Allah Bang ya semangat aja pokoknya Kai turun dia iya nih turun lagi nih nggak tahu nggak ada skater lagi coba padahal kalau ada skater lagi lumayan gurih ya guys ya gurih gurih gurih gurih tapi lumayan co kalau di naga ada perlawanan ada perlawanan berarti sama kayak kemarin ya guys ya kemarin juga gua di papa begitu ya guys ya yang satu jadi 1B500 satu yang keduanya jadi sampai 1B naik turun akhirnya ditentukan kain sama nih entar udah nikah jadi gak bisa hadir rapenya yang bawa suaminya kayaknya sih bed 5 aja aduh enggak enggak deh biarin mati tanam oh bentar tadi bang VPN-nya mati tadi bang emang nonton gua harus pakai VPN enggak cowok emangnya gua layar biru enggak info 150 akun turun di Papa Gua juga tadi baru main berapa ya? 170 akun di papa Belum nemu yang mantep serius Kai kalau nggak ada mah jangan Kai ntar biar gua aja cak. Enggak jadi naik gak? bagi VPN nya Aduh tewas lagi ya guys ya 500 pin tanpa skater coba Aduh tentukan ya guys ya Makanya bantu share-share ya guys ya, biar channelnya makin berkembang Berawal dari noob dulu seterusnya report. <laughs> Udah diripot dibacot, <laughs> Langsung kebun binatang keluar semua tuh I nah, <laughs> kita spin kali kali ya shat, shat agar lah hah, coba lagi naik lagi, jangan takut mati tanam dan ternyata mati ya guys ya push shot ini ini, nyedot banget ya, udah abis 100m nih, gua naikin level di Rj, parah Rj nih? Gue mie air dingin, mie air dingin ya. Ma Mayan juga, cuma mie air dingin segar bangun saja minum susu pakai nasi mana ada aduh gue kira JP Tai oh seguru salah pencet apa ini cok Oh saja minum susu pakai nasi enggak gitu Cok. Uh, gue masih gm bocil mak masih newbie bagi-bagi bang bagi-bagi apa sayang pakai bang is empat skater cowok anjay sa empat skater cowok anjay sa sa sa, sa. anjay cow kita lihat ya guys ya tangan tangan kanan kali empat kali empat wih gila <laughs> kali empat cok i guri guri guri guri mm gua legen fans wih gege gege mak malas pusing hadir orang dalam hadir juga Enggak tahu nih orang dalam nggak jelas ada random pick bang ada bang pernah di rum panda JP huruf K pernah apa di dalam skater mudah-mudahan nambah ya GG apaan Uish apa itu Aduh gua kira full anjir gg apa Cuk main berapa season ah uh, coba cek Bang udah level berapa tadi Oh udah 98% 200 putaran lagi Nambahlah, cok. Nambahlah, cok. nambah lah cok nambah lah cok ketarnya nambah udah langsung jadi ya guys ya Apalagi anjay mantep kan bang mantap random pick di video mana bang itu tuh yang di uh, yang link yang gua pin di kolom komentar aduh itu macamnya, sayang sekali ya guys Masa ini enggak nambah sih spin cok mana cok Enggak pakai tang tangan tangan ya tim bang enggak ada orangnya kalau ada <laughs> Amadi ya, A1B lebih ini mudah-mudahan satu koma lima ya guys ya biar bisa buat stop feeling saya dapat 1 B 300 ratus. Aduh, kok nggak nggak ini ya guys ya nggak nambah ya guys ya skaternya uh, super win ya guys ya wayan. Ayo butuh 400 m lagi cok. Ini ini kenapa nggak berhenti cok? Curang amat sih kalian nggak mau nambah skaternya ya guys ya. Aduh kita habisin spinnya dulu ya guys ya ambil baca-baca sedekah Bang gak bakal 1b ini ini sampai 1b 1b lebih GG gak bakal 1,5 tadi ini naik bad dua tingkat ya guys ya naik naik dua tingkat ya guys ya boleh-boleh Woi bang, bang gondrong naik bed dua tingkat aja ya guys ya Bupanda aja yuk bisa yuk iya kita gua nggak pernah pindah-pindah coba sebelum jadi malam Bang malam sedekah Bang <laughs> itu sedekah nanti di ini coy, di komentar yang udah gua pin ya eh sedot lagi cowok nggak mau ngasih lagi si ya pelit ya guys ya yo, abis yuk turun lagi nggak tahu nih si leon mengecewakan ya bisa ya. nggak mau ngasih 1,5 doang bentukannya guys ya A -a -a -a. menyedihkan emang gua udah senang-senang gua kira bakal langsung jadi 1,5 ya guys ya ternyata tidak sampai cowok Oh gua lupa cowok tadi suruh speed unlimited ya guys ya jadi abis mati tanam tadi kali apa namanya aneh ya guys ya 64 pre spin, tapi nggak nambah cowok spinnya biasanya nambah lagi Emang Leon nggak mau ngasih sih anjir Aduh habis pin 100 taybet dan bukan naik bet mau gimana lagi bro gua emang niatnya dua kali naik bet nggak apa-apa ya guys ya yang penting ada perlawanan kita senang ya nyepin-nyepinnya lumayan dua kali jadi tiga akun ya guys yang di up ya Ya, ya, gue mau ngasih. Bentar, guys, gue lagi nyari akun dulu ya, yang ada chipnya, ya, guys. Ya, kita main Bandar QQ, ya. Yang pintar main Bandar QQ kasih tahu ya karena kasih lu untung sifat yang dapat yuk iya kalau kalau yang lain yang dapat udah bingung lu sivan tuh penonton setia ya guys ya jadi dia kan nunggu chipnya habis ya Fan, siapa tahu jadi <laughs> master Bandar kiki nih tapi suka ngaco hitungannya ya udah cuma ganul ganul gua percaya malu coba ganul ganul ya ganul ganul ayo ganul ganul ayo mau seperti apa ganul ganul ganul ganul tar ya jangan yang ini ganul ganul siap ganul ganul lu punya siap pemenangku homo anjir aku, gua gak homo anjir lihat tuh WA lu udah gua kirim tuh ID walaunya level 4 lagi ya gak jadi ayo ganul ganul siap ganul ganul Siap gak lu gandul Lama banget sih Gandul-Gandul, cuma ketik doang, tapi pilih yang bednya paling banyak. Lu mau pilihnya di meja atas atau meja QQ, tapi terus pasangnya berapa. Makan Nah itu gue bilang si Pomo, soalnya gue udah tahu. Aduh ada di siya air di 7 tambah 2 sama dengan kyu 7 tambah 2 ya 9 doang cowok gak kyu-kyu Oke kita lihat mana nih mana nih ayo mana nih mana nih gua oh, pasang 5M mana cowok 5M di kyu Ini gak mau ini cowok gak ada yang kasih traktrik-traktrik kelamaan -traktrik. cowok bingung Aduh kalau kosong ya, guys. Ya, lebih cowok, lebih satu, tiga, per satu, sama dengan dua. Serah yang penting paling banyak pasang ke situ. <tuh> <tuh> Oke, lah, kita keluar, kita pakai trik gua aja lah. Gua bingung juga. Jet nih, lihat nih trik gua ya, guys. Ya, 7-9 tapi banyak review. Nggak mau gua ini, guys. Tengah nih tutupin ini aja. Yang, yang langsung murah ya saya gua gak bisa ngitung anjir nah ini baru ya guys ya 49, 13, 18 187, 18 ini 3 dulu cari 3, 33 6 ini 8 8 8 8 8 1 1 8 8 7 menang kiri ya guys ya oke karena menang kiri kita pasang di kanan ya guys ya hahaha <laughs> Ini namanya trik pembodohan ya guys ya. teh kiri itu apa teh kiri? Ya, kirinya jangan wis dapet coy. <laughs> Triknya dibalik ya guys sekarang. Itu kan togel. <laughs> Kenapa enggak maafnya tai? Siapa gua takut. Oke, okay, kita hitung ulang ya guys ya. 34 ya, ini tiga tiga enam siu 46444 48 sama berarti ya Gisha, isinya Gisha. Gua isinya seri ini isinya seri gua bingung cowok ini gimana wayang kayak begini capeng itu juga aja Aduh tujuh ya gesa oh QQ nya udah keluar guys QQ nya udah gak keluar cong. gak ngasih kalau udah ada QQ oke okay. ini 9 17 3. berarti 7 ya 7 3. 7 3 3 4 7, berarti menang kanan ya bisnya. karena menang kanan kan gua kita balikin ya sampai bisa bongkar gokil sih <laughs> <laughs> udah cocoknya jadi agen togel di peserona Jangan begitu lah Jangan begitu Kita pasangnya begini aja cowoknya Ini bonus ya guys ya Bonus di QQ takutnya lepas Q -Q nya belum dapet ya guys ya Kita Eh Q nya udah cowok Ngapain gue pasang QQ tari... Aduh <laughs> udah ada kiri, -kiri ya, jadi jadi salah lebak eh roomnya yang tadi ini jangan dikasih room yang sama lah tayy bandar lu nggak dipolah nggak di kayak begini ayolah cowok yang bisa bandar nih mana sih nggak ada suaranya gitu kanan tekanan kanan aduh gak kepasang cowok telat-telat udah ngantuk lubang gua bukan ngantuk gua bingung Ki biru ki kiri <tuk> salah <tuk> gua in, boleh gak guys gua in, boleh gak semuanya gua pasang ini kayaknya rumenya sesat sih guys tuh jarang muncul QQ nya Q nya jarang gini aja guys kalau all in begini ya ya. Nah ini namanya all in gini aja cok mati tanam strot Tyler Leon <laughs> jangan all in bang biar gak kakinya lama juga bingung cok kalau gitu ngitung <laughs> kita pakai trik Samsudin ya ya. 0 tambah 1 1 8 tambah 3 Uh, 11 berarti 11 satu ini 16 enam kubu kanan satu oke menang 16 ya gitu yang kita, kita alih di sini cok percaya sama gua cok percaya sama gua pasti menang nih jago cok gua cari room yang belum ada kikinya bang itu harus spam kalau kayak gitu terlama cok nontonnya yang ada ngantuk oke kita lihat sa wih dapet ya Hai, kena akan walaupun 5m lumayan jadi balik lagi ya, guys. Ya, jadi nih: ini 88 biasanya Habis 88 qq Cok, biasanya ya, guys. Ya, cuman kita lihat dulu. gokil aduh habis ini kita hai, habis 8q hai, ah kita sisain 100m ya hai, ya. buat alin Aduh, kali duanya di situ. Apakah ada kill satu? Oh, dapat ya, guys ya. <laughs> Ini namanya feel the link feeling anjas. Level. Habis <laughs> kita QQ nih, Q -Q nih. Kita pasang 20M di QQ aja ya, guys ya. <San> kita petangin QQ walaupun gua nggak ngerti ngitung-ngitung bola yang penting kita asal aja coba mainkan feeling kalian, Cap. Dapatkah QQ-nya? Dapatkah KQ-nya? Sah. Cot. Aduh, dibalik ya, guys ya. Twin kiri. Q merah. Oke. Babat obat. ya Kimera, kan tadi udah kimera, masa kimera lagi? Ini si orang dalam, gak usah ikut-ikutan lu, sesat anjir. Ada 60M ya guys ya, kita pasang ini. Tantang, tantang. Aduh, gue bingung juga cok, kita pasang duanya duanya deh. Tapi twinnya nggak kepasang ya guys, habis. Aduh, harusnya 10 ya guys ya, sorry sorry. Kebanyakan pikir, tron aduh salah ya guys ya anjing pasang teri, bang pakai trik samsudin tadi bang naik bed oh, oke okay, oke okay. kalau pakai kita keluar dulu kita harus belajar menghitung ya guys ya oke okay. itu jangan dua detik juga cok. gak mau gua yeah. pengen yang lama jangan jangan begitu cok. kasih gua kesempatan buat ngitung great, lah cow anjing suruh, suruh langsung masak nah ini ya 3 tambah 4 7, 7, 7, 7, 7, yang ini 78 menang kanan ya guys ya kubu kanan menang ya guys ya ini adalah traktrik traktrik ya guys ya aduh tweet udah keluar ya guys ya oke menang kanan ya guys ya menang kanan kita pasang ini 20 40 20 ini 20 dan sisanya 20 oke ya guys ya dijamin jackpot Oke, oke, oke, oke, oke, anjir, oke, Bentar oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kita oke, oke, oke, oke, ada waktu lama ya gitu ya Kita cari oke, oke, oke, oke, oke, Udah oke, oke, oke, Oke, okay, kalau udah ada QQ kita lepas QQ-nya ya, guys ya. Eh uh, 94954 94, 94, udah pasti kalah sih 4 berarti menang kiri ya, guys ya. Karena itu gua, inuan gua menang merah. Gua pilihnya yang ini ya, guys ya. Nah, biasanya hitungan gua enggak ada tol sih. Jadi <laughs> kita balik ya, guys ya. Dijamin ya, guys ya. Kata lu kalau menang kan terus pasang kiri, Co. Enggak kayak gitu. Cuk. Emang babi. <laughs> Gilaan gue hitungannya gue salahin malah nggak dapet, Anjir. Gila hitungan hitungan gue benerin, dijamin ya, geja. <laughs> Aduh pusing pala BRB, Anjir. Ah <laughs> merah ya harusnya. Gua gue nuletin si bamba tobat harusnya almera dapet tuh tuh ini coba nya obet kamera gua aduh tuh ini mau keluarannya, tadinya mau slow slow jangan takut jangan panik kita masih ada chipnya Cok. jangan takut masih ada free chipnya masih ada masih ada sabar ya guys ya masih ada chipnya slow, slow masih ada Jadi, jadi segar mata gua <laughs> Betul, jangan takut, jangan risau Aku... Masih ada yang chipnya nih <laughs> Oke okay, guys gitu ya Jangan dialir deh, hitungan gua masih burik cok Kita bertahap aja gitu ya guys <laughs> ya Kita bertahap guys gitu ya <laughs> kita bertahap ya guys ya Oke Ini kita tutup nih matanya nih Yalah. Oke 3 tambah 25 Ini 6 6 62 5 nya 5 berapa cok 5 nya 54q 6 tambah 28 Berarti menangkanan ya guys ya Oke kita pasang 20 5 5 ya guys ya Sebagai bonus si QQ pasang ya guys ya Takutnya lepas cok Qq udah ada belum Belum kan belum ada sah wish walaupun menang 5M doang, cok. Coba <laughs> limber berhitung bari berhitung Q1 Q2 Q, ini satu berapa, cok? 16. Hawksnya oh, masih menang merah biru ya, guys ya. Kita pasang berulang ya, guys ya. gosap rambut. Sah main slot bang ini, ini ini apa namanya kena kena polang percuma mau main slot, lu nggak akan menang ini kena pola ya guys ya akun gua sa, sa, sa, sa. anjing di situ tai tai sorry guys gua nggak lihat ya Enam, dua, ini delapan, empat, tujuhnya, tujuh, berapa nih? Tujuh, enam, berarti menang merah ya, guys. Ya, kita pasang kubu merah ya, guys. Ya, oke, kita pasang merah dan kita disimpan tetap ya, guys. Ya, QQ, jangan dilepas ya, guys. Ya, Tengah kita ya, teori, kucing, bang. Anak anjing emang malah Q di situ lho gue pindahin anjing emang enggak ada ahlak ini rumah kailah rumah yang gak bersahabat ya, guys ya gak bersahabat ini Q ini 0 Q 6 0 menang kanan oke okay. gue balikin lho gue pilih hitungan gue yang salah aja ya, guys ya. Hmm. ini wah hmm. wajar lho anjing Gini nih, kalau dulu sekolah guru nggak tua jadi nggak ada <laughs> Anak anjing, selama ya. <laughs> ini cuma anjing. Eh, gue ini mesti slot nih. Desain ini. lagi ini lima lima ini dua dua dua tiga ini lima menang kanan ya gitu jelas oke kita pasang yang tadi ya gitu ini merah bu Samsung ini oke okay, kita lihat apakah bu Samsung menang merah oke kali tiga ya ya pasti menang kalau udah kali tiga ada qunya nggak nah ges nggak ada qunya ya gesya <laughs> ikut pasang yang gede bang, oh ikut yang pasang yang gede, oke okay, oke okay. kita ikutin ya guys ya, kita ikutin pasang yang gede ya guys ya nggak usah mikir a i u e, o lah, mana mana mana mana yang gede, ini ini 1 b ya guys ya satu b 700 ini ya gede, entar dulu cok kita lihat dulu coba, QQ nya jangan lepas oh, Cok pada QQ kan sayalah nah, gak, gak pasang kan gue twin cowok twin situ tapi 20M nya benang ya guys ya QQ keluar belum belum, belum saatnya QQ belum saatnya sekarang Q nih keluar nih Q nih entah Q kanan atau Q kiri kita pasang aja ya guys ya 20M nah. ini yang gede di sini ya guys ya saya nah, suruh pasang yang gede aja guys ya, dia sama-sama 45 jadi Aduh twinnya kali tiga perih mata gua astagfirullahaladzim jangan Hai kucing lah kebodohan ya guys ya ini di sini 5B sini 3B Kesalah. ah in Giyu sesat lo anjir nggak mau gua ba. Gue pengen senang-senang, gak mau langsung tidur. Cok, <gifat> ini gimana nih? Kita ikutin ya, guys. ini masih 3 B ya, guys. Ya, nah, kayak tadi aja, cok. Apakah labnya akan berakhir? sah Tai, tai, tai anjir. biru bang kiu kiu mana nih biru kiu kiu bakelah bakal berakhir, cok. Gua kira bakal berakhir. <Gua> Apa sih buat lu, Bang? <Guanya> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kyu nih, Kyu nih. Kita spam dulu ya, guys ya. Aduh, Q-nya nggak mau. Anjing, itu 8 mulu, cok. Gue pedenya Q-Q nih. bow nya ya, guys, ya? Boleh sepam nggak? Boleh sepam nggak? Nah, kan mending tinggalin aja, Bang. Nggak mau kali kalau ada lu. Gue sepam q boleh nggak? Terus gue tinggal bikin mie. tuin tuin sama q jangan sampai nggak pasang. Oh, seperti itu. Siap-siap. Ini segini. Ini tuin tuin cukup 10 aja, guys, ya? Ini namanya teori pasrah ya guys So It's hard to breathe, but that's right. oh, itu akun yang yang b sebek buatiran ada lubang <laughs> dia nggak bisa ngelihat gue cok gue munculnya ada di sini cok ada di sini cok twin biru mau dipasang juga twinnya ding gua bakal cute enggak enggak ngatuin lagi sih cok Tuh, lihat tuh. ini mah gua mode pasrah aja cok biasanya kalau kayak gini gua cuman pasang ni kill kill doan Everything. Fire spreading all around my room. My so bright, it's hard to breathe, but that's all right. mana ada lu Salahuddin <laughs> Gua mantau sial so, gua cuma dapat kiu doang kan ada historinya gua nggak bisa dibodoh-bodohin ringan tayo mending main sambung Bang <gifat> ini ini bagaimana kumaya dan bagaimana guys Aduh gil lagi gil lagi coba muka gua ngalangin nih kayaknya harus dipindah ini. mulai-mulai mulai, mulai. mulai. <mulai>, mulai. wiskil lagi dapet 5M cuman 45 doang ini kita pasang 30 40 menang 5M doang ya guys ya itu 2500 per akun ya, Bang. Jadi bandar kocak. <laughs> Mulai. <laughs> kalau mau kalau ditaruh gitu jadi kayak bandar, Bang. Apa apa, Jadi <laughs> Ini kan kalau pasang 20M bisa langsung jadi ya, Guys, ya. Saya gua top up, naikin level, bagiin lagi, Bro. posisi kurang bagus tuan merah kayaknya oke kita ganti ya guys ya gua pilihnya begini sih Q kayaknya pilih gua mah di Q merah dulu nih Wih sekali dua kali dua kali dua Tari kucing emang wish twin ya guys ya betul apa siapa tadi twin merah Xiaojuan oke Xiaojuan kamu sangat pintar ya guys ya aduh tapi sayang gua pasangnya 5M doang cupu jen Hai yang penting <laughs> kita bertahan ya guys ya kalau tuh udah keluar udah cok kita pasang kyu dulu eh bisa. Aduh, delapan ya guys Can't Q mana ya guys ya, gue cuma nyari Q, -Q doang sih nih. ini, ini Q, Q merah malah polanya kayak begini lagi ya guys ya itu malah kayak begini lagi ya polanya mau kayak begini lagi co kayaknya ngikut lagi deh, ini udah 4 ya, 4, 4 kemenangan benar. ini juga sudah 4, apakah seri, apakah seri, apakah seri, kita coba ya guys ya seri Room Twin Twin serius wis bentar pilih gua QC Eh seri co heo, gila keren gak keren gak Cuman gua pasangnya cukup anjing pilih gua mah kuat anjir Ini ya guys yang disebut mental Mental harus kuat tuh kayak begini ya Harusnya gua pasang all in aja disitu di seri. aja ya baru bener sekali enggak sekali cowok ini bener lagi Yo, shoot, yuk serius yuk kali dua sang saya anjing emang Hai <tuk> kenapa Bang belum tidur sedekah Bang ini lagi cari dulu <tuk> belum nih lagi ngabisin akun deh ngabisin akun ngabisin chip dulu Saya twin twin nggak kupasang, hampir aja. Kita gini dulu ya, guys ya spam dulu ya, guys ya. ntar kalau detik-detik terakhir kita all in ya. Aduh, twin twin. ya jadi ya, guys ya. Jadi ya, guys ya. Jadi ya, guys ya. Oke. Okay. ntar kita mainin dulu sih sedikit-sedikit kita cepu dulu, dig, dig. Jangan berisik, jangan berisik. Ntar pada sini pada minta-minta coba. Oke. Okay. Masih level 5 ya guys ya, kita naikin level dulu. Coba bentar-bentar. Ini kan kalau kena bug biasanya susah naikin level. Bentar-bentar ya. tingkat level di sini GG atau hoki itu tadi hampir nggak kepasang sama gua anjir. Itu namanya spam, cow, bukan hoki, bukan bukan apa-apa itu namanya spam. Kalau spam tuh mau dapat atau enggak, itu gua pasangnya cuma 5M doang, coy, karena gua niatnya pengen dapat QQ doang, cow Kalau kata viewers kata figure suruh pasang jadi gue pasang ini gue coba ya naikin level dulu bentar dc ga? ini naikin level kayak gini ya guys ya spa maut suhu jangan bilang bilang kasrat 10m naga aja bang pakai pola aduh dc cok. bentar bentar cepetan nih speedernya Nggak kelihatan, cok. speedernya sabar ya, guys. Ya. Tapi ini akun, eh, belum top up ya. Anjir, gue top up lagi, top up lagi. <laughs> mana, mana, bentar, bentar, bentar. Jangan berisik ya, guys. Ya, jangan berisik ya, guys. Ya. kita naikin level dulu ya. Yang penting naik level dulu biar bisa kirim, cok. Kan, gua ada akun lagi, abis ada sih akun sedekahan bentar bentar ini gua, gua lihat dulu ya guys ya nih liat tuh itemnya nggak ada yang nyangkut ya guys ya naikin level parah ya akun kena pola kayak gini tuh gak ada yang nyangkut cok nih gak ada yang nyangkut cok gua naikin level nggak ada yang nyangkut nih makanya gua naikin levelnya harus di bandar QQ pasang Q apa pasang meja, meja atas Ya kan bukan ini kena ini ini akun kena pola bro akunnya kena pola ya guys ya jadi gue nggak bisa main slot nih nih main slot lain nih tetep nggak ada, akan ada item yang nyangkut nih nggak akan ada item yang nyangkut nih gue naikin leper harus di ini cow harus di bandar QQ masang meja apa namanya meja kanan meja kiri ini gua spam nih 100 nih Gak akan ada item yang nyangkut Oh ya ada nih Tadi di RJ gak ada Tadi di RJ gak ada Tapi kesedot nih kesedot nih kesedot kayak Tuh lihat tuh itemnya tuh Gak ada yang jarang yang nyangkutnya susah cok Ini ini kena pola sayang Ini gak, gak akan bisa Gak akan bisa main tuh. Liat aja gak nyangkut, item gak ada yang nyangkut cok Item gak ada yang nyangkut ini namanya kena pola ya guys ya parah kan pola sekarang ini kena bukan makanya gue main apa namanya makanya gue main bandar QQ itu akun gue kena ini kena bug ini namanya akun kena bug ya guys ya e, jadi nggak akan ada yang nyangkut itemnya iya kena bug. Ini book yang parah paling parah sih. Kita nggak bisa naikin level di slot. Ini akunnya emang udah-udah kena. mau mau gimana pun nggak nggak bisa nih. Ini gua logout dulu nih. Buat pembuktian aja soalnya gua di HP juga udah gua oprek, gua hapus data, gua gini, gua gitu, tetap aja coba. Aduh, idnya purgar kan sama aja kan Oke okay, gini aja nih gua naikin level dulu gua naikin level gini aja gini. ya ya. buat bagi-baginya gini aja buat yang ada di sini aja ya guys ya jangan berisik tapi yang tadi udah dapat nggak boleh nggak bisa dapat lagi ya guys ya ehm, gini nih gini nih gua baginya